Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, channel Indonesia Kamera. Oke, kali ini saya Aisyah akan membahas tentang lensa fisheye. Di sini lensa fisheye ada lensa fisheye Samyang for Canon. Oke, sebelum itu, sebelum saya menjelaskan tentang lensa fisheye Samyang, saya akan menjelaskan lensa fisheye itu apa sih? Fiz A itu bisa dikatakan sebagai lensa mata ikan ya. Kenapa dikatakan lensa mata ikan? Karena um, lensanya itu cembung seperti ini. Oke, okay? karena lensa itu cembung. Jadi dia itu kayak menonjol ke depan gitu. Ya, seperti mata ikan ya. Mata ikan kan kayak gitu ya. Entah dari mana, para penemu menamakan nama lensa fish A lensa vis-a ini sama seperti hampir sama seperti lensa wide angle ya tapi bedanya lensa wide angle nggak cembung dia um, datar aja gitu lensanya terus ada kelebihan dan kekurangannya kelebihan lensa vis-a um, dia udah bisa menangkap dari sudut pandang lebar jadi kalau lensa kit biasa kan cuman um, medium close up ya tapi kalau lensa vis-a itu bisa diambil luas banget, segini juga bisa, atau lebih dari frame ini bisa dan cocok banget buat kalian fotografer landscape jadi kalian yang suka banget cari-cari um, view yang seperti kayak di laut atau kayak di gunung, semisal so, kayak gitu, itu bagus banget atau kalian mau foto gedung itu bagus banget oke, okay, lanjut di Lensa Samyang Vis-E Canon CS2. CS2, lensa ini belum dilengkapi autofocus. Jadi lensa ini manual ya. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya pertama, lensa ini super duper tajam. Kekurangannya, Da kelebihan dari ketajaman ini ada kekurangannya juga kekurangannya lensa ini nggak bisa dipakai buat kalian yang suka bokeh bokeh ya bokeh dalam artian ada blur gitu di belakang objek nggak bisa dibikin kayak gitu jadi meskipun kalian um, dari sudut pandang yang jauh itu tetap tajam gitu selain um, selain objeknya terus kelebihan yang kedua Um, Jenny, jadi selain bisa mengambil sudut pandang lebar, di sini um, bisa diambil dari jarak 30 cm 30 cm sampai 3 meter atau tak terhingga. Untuk pengambilan sudut pandangnya itu tetap tajam ya. Terus di sini F-nya, diafragma-nya itu sudah bukaan 3,5 ya jadi um, kalau kalian ambil di low light kayak di malam hari itu kekurangannya di situ dia noise banget kayak gitu ya terus di sini ada untuk zoomnya juga ada fokusnya juga ya ada ring zoom sama fokus jadi kalau kalian mau vlog, kalian mau pakai lensa ini itu bagus banget Tapi kalau malam-malam ya agak minus juga ya Karena noise jadi tidak menyarankan pakai lensa samyang buat vlog di malam hari Tapi kalau pagi hari itu indah banget Apalagi kalau kalian mau ambil view yang um, kayak sunrise gitu Wah itu bakal indah banget karena tajam banget dan bakal kelihatan kayak dia tuh cembung gitu, apalagi kalau laut ya. Ini ada lens hoodnya juga. Um, terus lensa ini di rangkai untuk kamera APS-C ya, yeah, seperti itu. Jadi belum bisa full frame. Oke. Okay. Di situ itu tadi kelebihan dan kekurangan lensa samyang. Fiz A Canon Jadi lensa Fiz itu enggak cuman saham yang aja ya Ada juga yang lensa Tokina Tokina Fiz ada juga Mau um, Coba saya ambilkan dulu Lensanya Nah di sini ada lensa Tokina Fiz A 17 Vokalanya 10-17 Untuk diafragma-nya Untuk vokalannya 3,5 Vokalnya 10-17 diafragma bukaannya Sama kayak lensa samyang 3,5 Tapi cuman sampai 4,5 aja Jadi nggak bisa diajak buat gelap-gelapan Tapi kalau di sini udah ada auto fokusnya Yang lensa vagina terus kalian bisa atur manual fokus sama autofokusnya. Jadi buat kalian yang mau ambil view yang kelihatan lebar, sudut pandangnya yang lebar bisa pakai lensa fishe ya. Jenis tokina bisa, yang samyang juga bisa. Sama-sama ada kelebihannya juga. Kekurangannya yaitu tadi, noise buat di malam hari kalau nggak ada lighting itu bakalan noise banget dan tidak disarankan untuk memakai itu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalian bisa benerin di kalian bisa benerin dengan cara komen di kolom komentar ya. Dan kalian like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe video ini dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kita. Jangan lupa kalian mampir ke channel Indonesia Kamera untuk lihat video tutorial kami yang lainnya. Saya Aisyah pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sahabat fotografi videografi Indonesia Kamera. Salam saudara. Bye. -bye.